oke okay. yeah. kembali lagi di channel gua. kembali lagi di channel guys iya heng heng oke selamat datang kembali guys You're dan juga jangan lupa like komen dan juga subscribe klik tombol lonceng oke guys welcome back to my channel agashya welcome back guys hrg Oke okay, lagi ya Welcome to my channel guys ya Kali ini gue bakal main Suatu game ya adalah Head online ya guys ya Oke okay, ini adalah game Dimana kita itu bakal jadi Makanan ya guys ya Nanti pas kita jadi makanan Nanti bakal dicari sama orang ya guys ya Ini mainnya online guys Oke okay? Langsung aja ke dalam game ya guys ya Langsung play Oke okay, santai Oke okay, guys sekarang kita udah ada game ya guys ya Tapi sekarang ini nih Barusan mulai guys ya Jadi gua gak langsung masuk ke dalam game ya, guys ya. Oke guys Kita langsung Jadi apa ini guys ya Oh kita jadi Jadi tanaman guys ya Kita jadi tanaman ini Santai Ini pasti hantar ini lagi muter guys Sabar guys Ini kita diam aja dulu di disini Ah, coba kita gerakin, mau ya. oh, bisa gerak ya? Oke, okay. oke. Okay. <coughs> bisa gitu ya Oh oh paham paham paham paham jadi kalau semisal ada suara kayak gitu guys ya kalau kita jadi makanan atau apa gitu nah gini nih kalau misalkan kayak gini kita tuh bakal menandakan kita itu uh, benda itu gitu guys ya sorry le lewat otak gue sih ya hunter swine guys ya oke okay, guys kita sekarang jadi hunter ya guys ya kita bakal cari-cari itu yang uh, apa yang menyamar menyamar jadi benda ya guys ya oke okay? okay, kita langsung cari aja mungkin ini ya coba kita coba oh, Salah. gua kira main PUBG. No. salah no. oke okay. Kalau itu orang gitu kan, tangginya mer. Oke okay, kita cari di sini habis, ya. Mana kau? Tidak tungguin aja. Oh, ini apa nope. ini? Eh. No. Nope. Oh, bukan ya. Oh ada juga. Mana tuh sih? Suaranya? Sebelah lah. Ini, bukan. Mana guys? Nah, tuh suara lagi tuh. Bentar, bentar. Gagalin Mana cok? Oh, itu. Halo, nah, lo. mana lo ha? Nope, mana, nope. Gimana? Gimana cok? Oh, ini. Mau... <coughs> Mau kemana lo ha? Ketahuan lo ha? aduh eh dijadiin kambing eh dijadiin babi gua anjir aja nah, oke oke Kita cari lagi guys ya hari itu kemana ha? loh ah suara lagi tuh bagus boy di mana tuh sini tinggal satu menit guys oh ya, nah lo kenal lo ah oh, mau lari kemana kau mau lari kemana kau lari kemana menang <laughs> cemen banget ya guys musuhnya guys ya Oke okay, sekarang kita jadi rumput lagi guys ya ini gunanya buat apa ini ya huh. oh kita bisa berubah jadi benda yang di sekitar gitu guys ya mau klik ini nih guys Nah sekarang kita jadi kursi eh cepat-cepat Oke okay, jadi kursi guys ya santai santai santai santai, santai. Masih... ini ada yang lewat nih guys Aduh lima empat tiga dua satu Aduh jangan gini dong tubuhnya keras banget terus ah. jangan lewat bye bye gini, bye bye bye bye bye oke okay, oke okay, kita dim dulu kita lihat apakah ada orang guys ya Kita lihat apakah ada orang kita ganti aja sama minuman guys ya oke okay, aduh ini okay, bisa naik ke sini ya aduh, gitu. Tinggal emot guys. mau um, oh, kita jadi hunter guys. Kita jadi pemburu pemburu yang eh, apa nyamar-nyamar jadi benda itu ya guys ya. Oke okay, kita langsung aja. Eh hey, gue sendiri Anji. Gue sendiri coba. Dia berapa tuh? Gue sendiri dia dua. Alloh. Ketauan loh. Tuh, mana mau mana? ban mana? Okay, nah just, ya. tinggal satu lagi nih, just, ah, mana, oh tigaan dia ya Ah, alam mana mana, mana mana mana guys 3 lawan 1 kawan <tuk> semua mampus kok sekarang kita jadi minuman guys ya entar santai apa minum jadi ini lebih enak nih ini untuk paling aman di mana ya kayaknya ada sih tempat yang paling oh, tuh nyumbutnya di mana tapi don't play dia nengok <tuk> Adik. Adik. abur abur Gak abur Gak surprise motherfucker itu itu botak Botak. Nah. Nah, udah, udah. Nah, Akhirnya tidak ketahuan guys ya. Eh ini gak bisa eh, jangan, Kita kita tempat guys 2 3 kita, kita cari sampai Indonesia oke oke oke 3 2 1 cari kau dimana nah, ini udah udah masuk semua ya, pemainnya Hah. ini loh tungguin ada suara aja guys ya ini pasti 20 detik antara, antara situ guys ya Hidung, dong, emot dong, emot eh, bisa, nah, awan mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, Ini, Ini. Bukan. Ini. Halo, tuh. Anjir, baik banget cok. Ini kau, ini bukan Ini, buka hmm. Hmm. Di sekitar sini masih Cuk Di sekitar sini masih Cuk tuh, apa oh, di atas semua? gimana cok? hingga nemu loh, coba kita ke atas guys ya, oh ini, hmm hmm lo oh, mana kejar? ajar hajar obat mati anjing hajar woi anjir ngelek woi ini ngelek itu mah betul rasanya anjing. ini gitu alah siap woi ketawa lagi bukan yang itu bu ini bu nah mati ya kau oi tinggal 30 puluh cok ayo cok cari cari cok ini bukan apa yang bu di sini nggak ada nah mau ketahuan <laughs> ya, ke mana anda? Ke mana? dah mau lari kemana anda mau kemana dah jadi kambing dah pindah Ya, ya lebih ya, ya, menang lagi guys ya. Oke, sekarang kita jadi apa nih? mau jadi Mister bagat kita jadi uh, tempat burger itu guys ya. Itu berisik banget cuy. Ini udah mulai nih, ayo cari gua sini, cari, cari gua. Oke, okay, nggak ketahuan, diem guys ya. Santuy, santuy. Aduh, siapa itu yang berisuar? Tidak juga. Karena main spioner juga sih. Itu siapa lagi? Kenceng banget suaranya, cuk. Tidak ketahuan I want your <tuk> <-tuk>, uh, <tuk> uh, Oke, okay guys, ya. Jadi, segitu aja videonya dari gua. Uh, Kalau kalian kurang dengan video gua, nanti gua upload part 2 nya Oke, okay? see you next time. See you next video.